Selamat pomi, salam baku dapat, kembali lagi dengan di kita di Laut. Setelah tiga minggu rakit jaga kami mengapung di tengah laut, kini tiba saatnya kami panen untuk pertama kalinya. Bagaimana keseruan kami menjaring ikan di rumpun jaga? Saksikan keseruannya singgawe Kapten Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Soda, Kapten mudah, Yo, energik, pintar, contoh merupakan inspirasi bagi kita anak muda. Ini ada bukti. Sebelumnya sih guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis gratis dan gratis singgahwe. Halo guys, kali ini saya ada di kapal video 9 kapal jaring video 9 Nah, di sini kita akan uh, jaring jaring ikan di bagan kita guys. Setelah tiga minggu bagan ini lepas, hari ini kita akan menjaring ikan yang ada di sekitar bagan seperti apa sensasinya guys sensasi kita menangkap ikan di bahkan guys ayo kita lihat sepuluh mil dari garis pantai Beo Rakit jaga kami mengapung yang dijaga oleh Only Lumehoi dan Anto Tuoliu Matahari mulai keluar dari peraduannya. ABK kapal jaring KM NIO-09 sudah menebar jaring sejak pukul 3.30 dini hari tadi. Di bawah komando Kapten Jeffrey, sebuah ABK sibuk dengan tugasnya masing-masing. Jaring sudah mulai ditarik. Saya berharap panen pertama kali ini mendapat hasil yang baik. Di belakang kapal, tampak rakit jaga mulai ditarik menjauh dari kapal. Setelah yakin ikan sudah terjaring di dalam jaring, perlahan namun pasti jaring ditarik oleh ABK dengan hati-hati. Dengan bantuan mesin penarik, dibumbuhi teriakan-teriakan ABK yang melengking memecah sepinya lautan. Arya, jaring terus diangkat ke atas kapal, hahaha. KM Venio 09 yang berkapasitas 35GT adalah kapal jaring yang kami pakai untuk menjaring ikan dirakit kami. Panjang jaring KM Venio 09 1000 meter dengan lebar 250 meter. Dengan jumlah ABK 21 orang, KM Venio bekerja. Sesuai aturan bahwa kapal jaring yang berkapasitas 35GT harus menjaring dirakit atau ponton yang berjarak di atas 8 mil dari pantai. Sedangkan bagian kami berjarak 10 mil dari pantai Beo. Jadi sah-sah sajalah ketika KM Venio 09 menjaring dirakit kami. Dua speedboat kecil, KM video 09 memantau jaring yang sudah ditebar di laut. ABK yang diguaskan untuk memantau ikan di laut, sibuk mondar mandir sepanjang jaring untuk memantau pergerakan ikan. Jangan sampai merobek jaring. Setelah tali cincin sudah menutup di bagian bawah jaring, ABK kini mulai menarik daging jaring. Perlahan daging jaring terangkat dan mulai terlihat ikan-ikan yang terjerat di jaring yang menandakan bahwa hasil kali ini baik. Ikan yang terjaring mulai terlihat dan ternyata luar biasa guys. Ikan melogis atau ikan layang adalah hasil kami saat ini. Kami sebagai pemilik kerakit, pemilik kapal dan ABK bertambah semangat untuk secepatnya menaikkan jaring ke atas kapal. Kini ikan sudah terkumpul dan siap untuk diambil menggunakan jaring kecil atau salepa. Teriakan-teriakan Amerika yang khas terdengar.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 Kok ini di atas kapal menjadi pemicu semangat di atas kapal. Salepa mulai diangkat. ABK mengaitkan tali salepa dengan mesin penarik untuk menarik ikan yang diambil dengan salepa dari jaring. Wow! Salepa pertama naik ke atas kapal. Ikan pun mulai masuk ke dalam palka. Mereka harus meminimalkan waktu untuk menjaga kesegaran ikan sampai di lokasi pemelahan. salepa kedua, salepa ketiga, salepa keempat, dan tidak lagi terhitung sudah berapa salepa yang masuk ke dalam palka. aplikasi secara disiplin memperhatikan kualitas ikan dengan teknik es ikan-es ikan dalam kembukan ikan di dalam palka. pertama penuh guys kini palka kedua kapasitas palka KMV New 09 adalah 5 ton kan pukul 9.30 ABK masih sibuk tanpa terlihat lelah teriakan-teriakan dan teriakan menambah semangat APK untuk terus bekerja mengangkat salepah-salepah ke atas kapal palka ketiga penuh palka keempat pun penuh guys luar biasa hasil kali ini memang luar biasa kami pun harus istirahat untuk makan menambah energi nah, ini Orang sekarang mau makan dulu, guys. Menu kali ini, menu tuna. Mari makan. Baru 3 minggu. Ber, tipe masih ada, dong? Ada. Sampai. Minta lebar 2 kopi. Minta, minta lebar 2 kopi. Nah, guys kita mau makan dulu menu kali ini ini ikan tuna ikan tuna nasibagan juga ini kombulu ini halo singa sekarang kita sudah tiba di Pantai Beo setelah kita setting uh, dengan KM Venio 09 Puji Tuhan, kita berhasil menjaring, kamu video berhasil menjaring titik-titik ton, titik-titik ton. Nah, nanti kalau mau bilang lagi sombong, lu bilang jangan. Mek. Tapi puji Tuhan, hasil pada hari ini cukup memuaskan. Kalau bukan dibilang cukup, sangat memuaskan. Menurut saya guys, menurut saya karena saya orang tidak punya Mek. Mek. Mantap sih, guys pak jeffrey Mereka. pak jeffrey sondak, kapten muda yo, enerjik pintar contoh, merupakan inspirasi bagi kita anak muda masih muda, so Ber mengarungi lautan sampai di telaut, bahkan sus pernah sampai di mana pak kem? wow, oh, samudra pasifik guys si nah, ini kapten jeffrey sondak di acara budak orang terlaut, singa mantap singa Nah di belakang sana, ABK lagi, Jadi apa itu namanya, sih namanya? Uh, siap siap, beres beres ya. Ah, uh, lagi beres beres singa w. Ah di sana ABK lagi beres beres setelah seharian kita ya setting ikan di bahan kalau Kapten Jeffrey protes ketika saya bilang bahkan, jadi yang sebenarnya apa, Kapten? di Jadi si Kwe yang selama ini kita bilang bahkan ternyata salah, ya? salah. salah. yang benar adalah rakitnya, rakit karena, rakit jaga, karena ada orang yang jaga jadi namanya rakit jaga oke, gak apalah, kalau so, kita terima. perlu untuk dikoreksi, dikritik, kita terima sebagai pembelajaran kita Barangkah di bawah, di bawah HW. Hey. Hey. Hey. Orang Minahasa. Orang gunung sebenarnya, kalau di laut. selobi di laut nama Jawa. Oh, lain. Ah. Nah, guys, sekarang si Gawe sudah akan turun ke darat, Setelah seharian Mantap. Mantap. Kalau bukan Kap ini yang mau apa ya pertandingan. Ah, do di <tuk> atas sana, yang Coba